Hidup di dunia ini lemah diinjak orang, baik dimanfaatin orang, kaya dikatain orang, miskin dihina orang. Selama hidup, kita tidak akan selamat dari omongan orang. Mereka boleh merendahkanmu, tapi ingat, jika kamu bersabar, maka Allah akan meninggikan derajatmu. Pandangan manusia itu terbatas, sedangkan pandangan Allah tanpa batas.